Police University Episode 5 Predictions dan Spoilers Drama Police University adalah salah satu drama terbaru yang sedang tayang. Drama ini terus mendapatkan rating yang bagus karena jalan cerita drama ini sangat menarik. Drama Police University menceritakan kehidupan anak-anak kuliahan yang bersekolah di Universitas Kepolisian Korea. Selain menyajikan kisah cinta antara para mahasiswa, drama Polisi University juga memiliki sebuah kasus kriminal yang harus dipecahkan oleh seorang mahasiswa bernama Kang Sun Ho dan seorang profesor yang bernama Yu Dong Man. Secara garis besar tujuan Kang Sun Ho dan Yu Dong Man adalah untuk menangkap dalang kasino online ilegal yang dicurigai adalah salah satu orang yang berada di Universitas Kepolisian. Pada episode 4 sebelumnya, Kang Sunho telah menyetujui untuk bekerja sama dengan Yudong Dong Man untuk menangkap pelaku kriminal itu. Yoo Dong Man juga telah mencurigai seseorang yang mungkin menjadi tersangka kasino ilegal itu. Orang yang dicurigai adalah Kwon Hyuk Pil seorang profesor hukum. Kwon Hyuk Pil dicurigai karena sebelumnya mobilnya terekam kamera melewati tempat kejadian pemukulan teman Yudong Dong Man yang bernama Park Chul Jin. Park Chul Jin dipukul kepalanya karena mengetahui orang yang terlibat di balik kasino ilegal tersebut. Saat itu Park Chul Jin hendak memberitahu kebenaran pada Yudong Dong Man, namun sayang Park Chul Jin ternyata di mata-matai dan seketika dipukul saat hendak berbicara. Lalu apakah Kang Sun Ho dan Yoo Dong Man akan berhasil mengungkap dalam kasino ilegal itu? Lalu apakah benar Kwon Hyuk Pil adalah pelakunya? Pada preview episode 5 drama Police University sepertinya Kang Sun Ho akan menuju tempat kejadian pemukulan terhadap Chul Jin untuk melihat ukuran sepatu pelaku yang memukul Chul Jin. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan Kwon Hyuk Pil adalah pelaku pemukulan itu. Meskipun Yudong Man sangat yakin jika Kwon Hyuk Pil adalah pelakunya, tapi Kang Sun Ho masih belum merasa yakin dan pasti jika Kwon Hyuk Pil pelakunya. Selanjutnya Kang Sun Ho dan Yu Dongman Man memulai rencana mereka untuk mencari dalang dari kasino ilegal itu. Yu Dongman Man memberikan buku kasus yang selama ini ia pelajari terkait kasino ilegal itu pada Kang Sun Ho. Kang Sunho nampaknya terkejut setelah melihat buku yang banyak itu, namun dia tetap tidak menyerah dan mengatakan akan kembali sebulan lagi. Waktu sebulan itu kemungkinan akan digunakan Kang Sun Ho untuk mempelajari kasusnya dan akan mengungkapkannya nanti setelah sebulan. Jadi mereka bekerja sama secara diam-diam. Setelah itu, sepertinya Yudongman akan mencari sidik jari Kwon Hyuk Pil di gagang pintu mobilnya. Namun hal itu akan diketahui oleh Kwon Hyuk Pil. Yudongman akan mencoba berkilah dan berusaha menjebak Kwon Hyuk Pil dengan ancaman jika dia telah mengetahui pelaku pemukulan Chuljin. Tentu saja Kwon Hyuk Pil tidak tahu tentang hal yang dibicarakan Yudongman karena sepertinya Kwon Hyuk Pil bukanlah orang yang terlibat dalam kasino ilegal itu. Kwon Hyuk Pil pasti tetap meminta Yu Dongman untuk lebih serius menjadi seorang profesor di Universitas Kepolisian. Selanjutnya kisah romantis Oh Kang Hee dan Kang Sun Ho akan segera benar-benar dimulai. Di episode 5 ini, sepertinya Oh Kang Hee akan menyadari jika dia mulai menyukai Kang Sun Ho. Terlebih mata Kang Hee tak bisa berbohong sedikitpun dan temannya dengan jelas bisa mengetahui hal itu. Kang Hee secara tak sadar akan terus memperhatikan Kang Sun Ho sambil tersenyum-senyum. Bahkan saat menyadari jika dia mulai menyukai Sunho, Kang Hee mulai menolaknya dan berusaha menyembunyikan perasaannya. Kisah cinta komedi Oh Kang Hee dan Kang Sun Ho akan membuat penonton tersenyum-senyum manja di episode 5 nanti. Meskipun Oh Kang Hee sangat jelas menunjukkan perasaannya, namun Kang Sunho tidak akan menyadarinya karena dia belum pernah jatuh cinta dan berpacaran sebelumnya. Begitu juga dengan Oh Kang Hee, mereka akan diam-diam mengagumi dan menggoda satu sama lain secara tak sengaja. Hubungan asmara mereka berdua akan menjadi yang menarik di episode 5 nanti. Namun sepertinya akan ada masalah yang terjadi karena Oh Kang-hee ketahuan membawa Kang Sun-ho yang sedang mabuk malam-malam berdua saja. Guru pembimbing pasti akan sangat marah pada Oh Kang-hee dan memintanya keluar. Tapi sepertinya Oh Kang-hee tidak akan dikeluarkan, hanya saja dia akan mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tidak sabar menunggu kelanjutan dari polisi university? Apakah misi Kang Sunho dan Yu Dongman akan berhasil? Lalu, bagaimanakah kelanjutan hubungan Oh Kang Hi dan Kang Sunho? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar, agar mimin juga tahu informasi yang lainnya.